Untuk jaga keamanannya, Allah jaga stabilitasnya. Tapi ingat kata Nabi, Wakmandui yang amanat. Mereka siapa yang mengabaikan yang tiga perkara? Dan jangan Nabi kita sendiri nggak menghambat. Lalu yang Tuhan lalu saya Maka sedikit pun Allah tidak akan jaga urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Mana yang tiga perkara? Yang pertama kata Nabi, Furmadur Islam, Muhammadar Islam. Kita saksikan bersama bahwa tohon mata Islam di negeri kita dilecehkan Seorang abu janda Mengatakan Teroris punya agama Dan agama teroris adalah Islam Di mana suara DPR mana suara makhlil rakyat Ketika agama yang mayoritas Dianut oleh konstituennya Dilecehkan Pernahkah ada anggota DPR Yang berstatement Baik secara personal secara institusi, lembaganya kami mendesak agar pemerintah, kami mendesak agar kepolisian segera menangkap Abu Janda, mengusut Abu Janda. pernah kita dengar? Ya. Oh. Uh. dimana letak wakil rakyatnya? Ya. Nobuhukma jika nanti diwakilan diwakilkan boga mobilena, diwakilkan lenahna diwakilan diwakilan fasilitas negara nah mata kontraknya tuh kalau nggak wajar kan mesti wakilan tinggal ibu pernah <laughs> ya, minyak goreng uh, rakyat ibu minyak goreng naik ibadur mata ibu nah itu hormatulillah yang teruji kata nabi Paling nah, ini nanti dilecehkan Apa sih nukur sarma Dari partai BJP ini Yang notabene partai yang berkuasa di India Maaf, ini beda Kalau BJP ini kan rejim yang berkuasa di India Dan kemudian Ini adalah dua partai Yang dibawah Daripada bandana penting Artinya bahwa begitu sangat kuat Dan pengaruhnya Kalau stigma dikembang oleh partai berkuasa Beda kalau dari partai oposisi Ini sangat beda yang kedua, hari ini khotib bar. Kita Allah nama kita, ada Kami masyarakat biasa, rakyat biasa. itulah tadi saudaraku ya dimana salah seorang tokoh ulama kita dengan beberapa yang lainnya ini mendatangi wakil rakyat ya Audiensi wakil rakyat nah kita sudah dengarkan sama-sama ya selama ini Abu Janda yang suka membuat uh, status atau ucapan yang kontroversial terkait umat Islam, nah ini tokoh lama kita ini mendesak agar Abu Janda bisa segera ditangkap. Yang kedua ya terkait yang di luar negeri ya, yang di India, dan yang ketiga ini terkait Halloween ini juga parah juga ini ya, di mana miras mereka ya dilabeli dengan nama uh, tulisannya Muhammad, padahal itu adalah nama Nabi besar kita yang Muslim, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lagi ada berikutnya. Yang dilabilin nama adalah Maria. Nah, Maria ini kan kita kenal sebagai, Kristen mengenalnya sebagai Bunda Maria. Nah, kalau dalam Islam ini kan Ibu Maryam. Ibunya Nabi Isa al-Masih alaih salam. Nah, saya juga tidak tahu kenapa ini Holy Wings membuat begitu, apa motifnya. Akhirnya desakan untuk ya. ditutup Holy Wings, ya terus berguling. Ya, ini kawan Dari berbagai uh, tempat, dari berbagai wilayah, dari berbagai elemen masyarakat meminta agar ya, Hollywood ini ditutup. Dan memang beberapa waktu lalu, sudah ada telekonferensi, ya. eh bukan telekonferensi, eh, pernyataan di publik ya, Kapolres Jakarta Selatan, sudah ditetapkan 6 tersangka atau terdakwa ya. Ya, mulai dari manajernya, sampai beberapa orang, sudah menjadi tersangka. Tapi ternyata ini berkembang, ya. Bangser juga sudah bergerak, bangser bergerak ke titik-titik di mana ada Holy Wings, Holy Wings yang ada di Jakarta, dan ini minta ditutup. Ya, inilah efeknya, semua ini bermain-main dengan Sarah. Ini kan sengaja, ya, agar muncul Sarah. Tidak tahu di mana otaknya ini orang yang merencanakan membuat label nama Muhammad dan nama Maria di miras ini. Apakah mereka ini orang-orang ini puja agama, percaya akan Tuhan, atau tahu Pancasila? Atau mereka mungkin tidak beragama dan tidak tahu Pancasila? Kita ya ini kan masih dikembangkan terus sama pihak berwajib ya dari kepolisian. Apa motifnya semua ini? Atau kok kan bisa juga ya, namanya usaha ya. Bisa juga mungkin ada yang sengaja menyuruh yang buat begitu untuk menjatuhkan Hollywood. Bisa juga, namanya persaingan usaha. Biar Holy Wings jatuh Biar Holy Wings ditutup Atau biar Holy Wings bermasalah Bisa juga ada yang begitu Namun apapun itu Ceritanya ini yang dilihat oleh masyarakat Bahwa Holy Wings yang uh, Mula beli Dua nama Yang sangat dikenal oleh Umat manusia Jadikan la Miras ini menjadi gitu masalah besar ini yang diketahui oleh publik bukan hanya di Indonesia ini sampai seluruh dunia ini nih. seluruh dunia karena apa karena ini eh, mencakup di media-media sosial ini saja kawan bagikan videonya